Ikuti saya. Blok ya. Teman Ayo. Lagi. Ini saatnya pergi ke Sekarang masuk. Sekarang cari kamar kampus. Sama pinter, tidak pernah mengecewakannya kamar empat, semua ada kamar sembilan, sembilan, ada kamar kamar lima untuk Nini. kan di sana di dapur boleh <siffles> eh, rapikin dulu hingga we rapi nanti lihat sekarang kita cari Kita cari di kamar Atas kasih kunci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 Hmm. Sekarang lagi Ada lampu di atas Lalu-lalu sepi Ada Di corona ada Ada Tamu Tamu-tamu-tamu ada Tidak ada sepi Tidak ada orang Namanya karena corona Tidak bisa di